ini saatnya untuk uh, memeriksa daftar ketuntasan yang dilakukan oleh rekan-rekan kelas 11 IPA 5 Maya <tuk maf -maka> <tuk maf -maka> Nato Saudara-saudara kelas 11 IPA 5 yang Sampai siang hari ini masih mengikuti perkembangan dari hasil evaluasi. Nah, di depan saudara-saudara sekarang adalah hasil pemeriksaan yang saya dapatkan. Namun, ada beberapa yang sepertinya Anda menjawab itu masih setengah hati. Karena itu, saya harap pada remedial selanjutnya, kalau mau menjawab itu, harap yang sungguh-sungguh. Ya, sehingga ada seperti teman-teman yang ada di sini, bisa mencapai nilai tuntas. Bahkan tuntasnya ada yang sampai 84. Saya bacakan. Yang tuntas. Sebagaimana yang ada di depan, Tania Puspita. Kemudian, Angelica Carolina. Setelah itu, Yustina Maharani. Kemajuan untuk Yustina di semester kedua ini. Joel, Aldi Nathanael. Oh. Nathalie Patricia. Oh. Dan Yustina Prita. Oh. Sementara yang lain, bisa dilihat di sini, yang tidak disebutkan. Maka pada hari Kamis mendatang, Anda akan memperbaikinya. Lalu ada yang saya lihat di nomor nomor 3 itu mencari kecepatan. Oh salah, yang nomor 2 mencari kecepatan sebagian besar benar. Nomor 3 mencari frekuensi, Anda kebanyakan hanya mencari frekuensi nada dasar. Jadi saya harap Anda menonton lagi lah. Untuk minggu mendatang Cari juga frekuensi nada atas satu Yang nilainya dua kali Dari frekuensi nada dasar Frekuensi nada dasar itu Lambangnya F0 Begitu Jadi Sampai jumpa Minggu mendatang